Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita welcome back maning di channel ini masih bersama saya, Samudi Rapsal Ahmad Bro. Kali ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu memberi saya support, uh, solusi informasi dan lain sebagainya. Uh, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bang tipe 71, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bang Raja Gamers. Saya mengucapkan terima kasih juga karena udah selalu ngasih saya semangat, support dan lain-lain dan macam-macam. Buat Bang PNP saya mengucapkan terima kasih banyak Mohon maaf belum bisa mabar Karena tir saya masih kroco Buat Bang Kefram Kevin ramadan Saya mengucapkan terima kasih banyak Karena sudah selalu ngasih saya solusi dan informasi Support dan lain sebagainya Sama seperti teman-teman yang lain Buat Bang M. Levi Rohim Saya terima kasih banyak Buat Bang M. Levi Rohim Karena sudah selalu hadir di channel ini Buat Bang Aldo Terima kasih buat Bang Aldo. Semoga Bang Aldo di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat. Buat Bang Sedikruf, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Sedikruf karena udah, apa namanya, udah selalu ngasih saya support dan buat Bang buat Bang lagi. Buat Mbak Gendis, buat Mbak Gendis wah ini. Mbak Gendis saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Gendis karena udah selalu ngasih saya support terus eh uh, masukan dan lain-lain sebagainya. Saya ngucapin terima kasih banyak juga buat Bang Zaskyu Dimas udah selalu hadir di channel ini. Bang Zaskyu Dimas, halo Bang Zaskyu Dimas. Buat Bang Bruh Gaming ini buat Bang Bruh Gaming saya pernah ketemu Bang Bra Bang Bruh Gaming ini di apa namanya di Battle ya, teman-teman. Saya pernah bertemu sama beliau karena saya waktu itu uh, ngelihat username-nya itu kontrol uh, dan cika gitu, <laughs> lucu. Thank you buat Bang Bro Gaming, semoga saya selalu di sana. Buat Bang Kesleo, saya ngucapin terima kasih banyak. Buat Bang Kesleo yang ngajakin saya mabar di jam 8 pagi uh, uh, ini, saya konten ini saya bikin pada tanggal sembilan. Mei 2023. Jadi saya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi saya sebutin dan buat teman-teman yang belum saya sebutin saya juga ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya robbal alamin. Selalu terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bro, kalian sehat-sehat di sana ya, Bro. Saya ngucapin terima kasih banyak. Kali ini saya mau nyobain upgrade ke tier 7. Bro, karena bintang saya udah mumpuni, udah mencukupi, Bro. Bintang saya udah 128. Sebelumnya saya membuka paket dulu itu, Bro. Ini apa nih, Bro? Sertifikat. Oh, ini apa nih, Bro? 6. Lihatnya gimana, Bro? Ini nggak bisa diklik. Poster. Uh, bro. Uh, saya mau ngelihat tadi apa namanya di tank ini ya bro Jackson Jackson dia victoris 67 defectnya 62 Jackson Jackson Jackson Bro saya mau upgrade ini yang berdasarkan <laughs> rekomendasi teman-teman karena saya tanknya tank Yusa jadi saya ngelanjutnya ke T25AT Coba saya di sini 59.500 Itu kalau menggunakan bintang uh, Hit pointnya oke okay. Amornya lumayan hmm. hmm. lumayan nih bro Saya lihat ini ya bro Tier 7 T25A Tank Destroyer Saya lihat nih bro Tier 7 dari dekat Oke okay. Tier 7 Oke okay. Ini tier 7 ya bro Ini warnanya warna karat atau warna yang disamarkan ya bro? Mungkin warna yang disamarkan ya bro samar Dia samarnya coklat-coklat gitu bro kayak, kayak warna karat Tapi gokil ini men Kepalanya kayak tapir ya bro Tuh bro, kepalanya kayak tapir Tapir, hewan tapir tau kan Yang sejenis Peach uh, PIG <laughs> Bro Ini saya upgrade ya Saya upgrade uh, T25AT Research Oke okay, men Upgrade Oke. Okay. Ah. Uh, Doors. Oke. Okay. Ini oke. Okay. Hmm, Guto Tank. Bro, saya sudah eh uh, T25 AT ya, Bro. Guto Tank. Oke, okay, selamat datang T25 AT. Saya mencoba upgrade ini yang mana paling gede, bro? Ini... Satu-satu dulu deh. Bintangnya udah nol bro. Ya, saya, bro. Pelan-pelan <laughs> deh, pelan-pelan. Camo. Untuk Camo. Mana, bro, yang tergokil? jamu, oh ini nih, bro saya punya slot nih bro, punya slot enggak? oke, oh, okay. saya punya slot bro saya punya satu slot, jadi saya pakai ini ya bro, karena saya punya satu slot nih, saya lihat nih wow, ini ya panjang re men, panjang banget re ini T25AT selamat datang oke, okay, saya unlock ya bro, unlock Oke, okay, bro udah, udah upgrade ya, ini deh, oh men, pius, oke, okay. langsung, senjata men, kuat, bikin 30, 30, ini tak bikin 12, ini sisanya, oh kebanyakan, ini tak bikin, 10 Oh, men Pakai boot aja 38.400, bro Ini saya coba, yuk Oke okay. Equipment Buka Oke okay. Ini apa ini? Super charge Gun laying drift Oke, okay, men Engine Accelerator Improve Control Ini coba unlock Oh no 190... Wah, habis rek. Duit saya habis Bro, duit saya habis Saya... oke okay deh Pakai koin ya, bro pakai apa namanya gold Oke okay, bro Saya sudah upgrade Ini Jackson Clamp Thank you Jackson Oke okay, rest rank Welcome Jackson Rest rank Udah nggak saya pakai ya bro, nggak apa-apa deh Price rank, oke okay. Thank you, Jackson Jackson, saya ingin sampai terima kasih buat Jackson Oke okay. Udah, stop! Price rank, unlock blok aja bro oke okay, race rank uh. coba saya back Jackson thank you untuk Jackson T25AT selamat datang T25AT T25AT bro ini masih bisa upgrade gak oke okay, dia Jackson bro Unlock lagi, bro. Bintang saya tidak mencukupi. Rise rank. One Oke, okay, bro. Oke, okay, Jackson. Oke, okay, dua-duanya. Ini. Dia unlock. Saya rewat Ini di sini rewatnya gak ada waktu, kan, bro? Gak ada waktu. Harus berapa lama? Harus berapa lama? Saya biarkan dulu. Saya biarkan dulu, bro. Lama bro Oh no What's up Dewan Daiwan kurang belum Saya belum mencapai bro di Daiwan Ini Jackson saya udah mencapai Ini bro Terima kasih Jackson Jackson udah nganterin saya ke tier 7 jadi saya, uh, dia harus mendapatkan reward dari saya bro, <laughs> Jackson Jackson Jackson, bro kali ini saya mau nyobain uh, T25AT saya nyobain ya bro, ini Ryan bro saya nyobain tank T25AT aww, bismillahirrahmanirrahim bro, <laughs> Beri ngeri sebentar